halo halo halo halo halo besti halo balik lagi ya besti bareng mamang bread channel ya boy seperti biasa ya besti kita di sini akan membagikan pola gacor hari ini seputar olympus lagi tentunya ya besti dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor terkecil dan rekomendasi di tahun ini ya besti di mana lagi kalau bukan di auto spin 88 pastinya ya cuy karena di autospin 88 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor sejagat raya, ya, Besti, dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi daripada yang lainnya, ya, Besti. Pokoknya, buat kalian semua yang belum mempunyai ID-nya, Gaskin gaskin enggak ya, Besti, untuk link pendaftarannya udah memang taruh di pin komentar, ya, Besti. Gaskin Oke, oke, oke, Besti, semuanya, kita di sini bermodalkan 100.000 perak saja, ya, Besti. Ingin menghajar si kakek Kuntul ini? Kali aja dikasih yang mantap-mantap dengan pola-pola tergacornya. Ya, Cuy, di mahkotanya konyek boy sayang sekali, tidak ada sambaran di sana ya? Boy. Oh iya, ya, besti. Jangan lupa main game slot itu pakai duit bebas, usahakan ya, cuk. Jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras, ya, besti. Karena game ini juga sangat beresiko tentunya ya Besti. Pokoknya simak terus pola dari Mamang. Jangan sampai di skip-skip ya Besti. Karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler ya Boy. Pokoknya segitu aja dari Mamang. Simak terus polanya. Salam JP dari Mamang. Salam sensasional ya Besti. Gas good. You're a bed.